Selamat sore, teman-teman semua. Apakah suara saya terdengar, teman-teman? Halo? Ya, -teman. terdengar. Oke. Okay. Ada Aci. <tuk> Takut gak kedengeran. Yuk, kita buka kelasnya dalam doa ya. Mari kita berdoa, teman-teman. Tuhan Yesus, terima kasih buat sore hari ini. Kami bersyukur buat hari ini kami bisa berkumpul di Zoom Meeting ini. Kami akan melanjutkan pembahasan kami tentang table dan juga create Database, biar kami menolong kami, agar kami bisa uh, mempelajari matanya tersebut dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, teman-teman, kita akan dokumentasikan dulu pertemuan kita, boleh bantu nyalakan kameranya dulu ya. Silahkan lihat ke kameranya ya teman-teman, 3, 2, 1... Hari ini kita masih tentang Create Database dan Create Table. Teman-teman, apakah ada pertanyaan tentang uh, Create Table yang minggu kemarin menjadi tugas kita? Saya ada titip uh, sintak ke Stefanus ya, semoga sudah di-share. Kemudian teman-teman silakan cek uh, sintak yang waktu minggu lalu Create Table hari ini pengerjaannya akan dilakukan secara berkelompok tapi tentunya waktunya jadi terbatas ya teman-teman jadi nanti teman-teman akan menuliskan jawabannya kalau yang di kehadiran nanti jawabannya jawaban sendiri silakan untuk catatan masing-masing tapi untuk rekap lengkapnya nanti teman-teman e, jawabnya satu kelompok satu aja seperti itu jadi, akan ada dua assignment untuk hari ini ya. Terus, ini yang minggu lalu. Teman-teman sudah membuat ini. Nah, yang nanti jadi tugas kelompok teman-teman, yang dikumpulkan satu kelompok hanya satu, itu terkait dengan tugas besarnya. Apakah sudah dibagi tugas besarnya di kelas teori teman-teman? sudah bu, sudah ya. Nah berarti nanti ya. yang jawaban kelompok teman-teman bisa kumpulkan satu kelompok satu aja. Silakan nanti yang memasukkan um, satu akun aja, yang lain tinggal dituliskan NRP sama namanya. Yang diminta di tugas kelompok itu saya mau minta teman-teman membuat uh, rancangan IR-nya sudah sampai mana? Di report aja. Kalau itu sudah jadi gambaran IR, teman-teman boleh menuliskan sintak dari create table-nya. Kalau create database-nya kan teman-teman bebas, boleh ditulis juga sih di laporannya. Kemudian sudah sampai mana nih create table-nya? Itu yang mau saya lihat seperti itu. Silahkan teman-teman laporkan satu kelompok satu. Terus jadi rancangan aja ya teman-teman, coret-coretannya teman-teman sudah diskusi apa boleh disampaikan di situ. Kalau yang tugas sendiri itu yang ini teman-teman Pasti sudah pada lihat ya. Hari ini ada soal quiz boleh langsung dikerjakan juga. Tentang transformasi ir to table data ini teman-teman. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, mahasiswanya ini silakan dibuat karena kita belum insert data. Baru minggu depan kita insert data ke dalam tabel. Silakan teman-teman buat transformasi ir to table seperti ini. Namanya silahkan ikutin. Kalau di sini ada spasi, saya kasih underscore silahkan e, ditulis mata underscore kuliah seperti itu karena kalau spasi kan nggak boleh. Tipe datanya saya juga sudah cantumkan di sini, teman-teman. NRp tipe datanya integer untuk nama mahasiswa, Varchar 100, kode MK char 5, nama MK nya farca 100. Nah, setelah itu teman-teman silahkan tulis. Sintak untuk create table-nya di dalam tugas yang sendiri-sendiri seperti itu. Ini mudah, ya, teman-teman. Many to many hasilnya jadi berapa table nih, teman-teman? <tuh> ada, lah, C, ada tiga berapa nih? Ada berapa table? Tiga Tiga Tiga Tiga, tiga bu. Franco. Franco, Franco bukan? Ada berapa? Ya, tadi saya awal. Ranco ya. Ada berapa table, Ranco? Tiga bu. Betul. Jadi nanti kalau teman-teman yang ternyata membuatnya dua table itu dapati otomatis jawaban kuisnya jadi salah ya. Jadi itu akan jadi tiga table. Silahkan gunakan penamaan-penamaan eh, yang sudah kita pelajari di minggu kemarin. Oh ya untuk untuk yang saya sampaikan ke staffuns kemarin itu terkait penamaan ketika teman-teman membuat tabel eh, membuat kolom untuk foreign key. Supaya mudah, kita kasih aja tanda di depannya FK gitu ya. FK underscore seperti itu. Kalau yang lainnya teman-teman bisa mengikuti dari gambar ini, tapi untuk foreign key silakan teman-teman tuliskan FK. Nah, jadi eh, saran saya sih teman-teman mengerjakan tugas yang kuis sendiri dulu. Misalnya sekarang saya anggap sudah jam setengah empat gitu ya. Nah Setengah 4 sampai jam 4, silakan teman-teman upload di CLS untuk jawaban sintak ini. Nanti satu jam setelahnya, jam 4 sampai jam 5, teman-teman mohon mengumpulkan yang tugas kelompok seperti itu. Apakah teman-teman bisa memahami instruksi pekerjaan hari ini? Jadi sampai jam 4 saya akan tunggu uh, jawaban assignment teman-teman di CLS. Jam 4 sampai jam 5 saya akan tunggu uh, untuk jawaban yang tugas kelompok. Nah, Zoom ini akan mati, akan uh, saya tutup. Saya akan nyala di Google Meet teman-teman supaya nggak, ke, nggak, nggak ke ambil yang 30 menitnya ya. Jadi saya akan pindah ke Google Meet. Bagi yang perlu untuk masuk, misalkan mau tanya, saya akan ada di Google Meet itu teman-teman sampai nanti jam kita selesai, jam 5. Jadi ini yang yang Zoom ini akan saya tutup, saya akan pindah ke Google Meet. Bagi yang mau masuk, silakan langsung masuk. Google Meet-nya yang kelas praktikum basis data ya. Kalau misalkan ada yang merasa, ah langsung jawaban diupload di CLS, silakan juga. Saya akan pantau di CLS. Kalau sudah paham, saya akan langsung pindah dan teman-teman bisa langsung mengerjakan untuk yang soal ini berarti dikerjakan sampai jam 4 untuk yang tak saya pindah ya supaya jelas assignment -nya. untuk yang ini nah untuk yang ini teman-teman yang kehadiran mahasiswa ini silakan diupload sampai jam 4 NRP nama kemudian jawabannya ya tadi, sintak untuk create table tersebut untuk yang bawah ini yang sampai jam 5, jam 4 sampai jam 5. Teman-teman silahkan eh, ceritakan tugas besarnya sudah sampai mana. Boleh juga kalau teman-teman mau pakai PDF, eh, mau dijadikan satu filenya jadi satu PDF, boleh mau dijadikan satu file DOC, kemudian di-upload boleh juga. Silahkan, saya hanya minta reportnya teman-teman probis ceritanya ceritaannya sudah dapat apa, kalau sudah ada coret-coretan IR-nya silahkan disampaikan juga. Kalau sudah mulai create, table dan database-nya juga boleh disampaikan, silahkan dimasukkan di sini. Harusnya ada yang bisa mencoba dulu apakah sudah berhasil untuk upload file ke sini. Tadi saya buka untuk upload satu file sih, jadi kalau teman-teman lebih dari satu file silahkan dijadikan satu doc dulu atau satu PDF dulu. Itu aja paling teman-teman. Saya pindah ya teman-teman ke Google Meet ya. Kalau yang e, mau langsung kerja sendiri, jawab di CLS boleh. Kalau yang ada memerlukan untuk diskusi, silakan masuk ke Google Meet. Oke okay, teman-teman. Baik. Oke. Okay. Baiklah teman-teman, kalau ada yang masih mau ditanyakan silahkan. Kalau enggak, saya akan langsung pindah ke Google Meet. Terima nah, kasih teman-teman. yang apa ini? Permisi, Bu. Ini ya, untuk ini. yang kehadiran mahasiswa ini, kita uh, soalnya yang dari soal kuis ini. Betul, yang kuis. Yang EF sendiri, ketimbang. yang mahasiswa mata kuliah. Nah kita gitu aja sih. Itu mah langsung Oke. sinta create table-nya. Create database, lalu create table. Oke. Kalau nama forenki, tolong dikasih FK ya. Silahkan ya, kalau masih ada yang mau uh, tanya, boleh.